Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mas Yash di channel Mas Yash Studio Pada kali ini, Mas Yash akan berbagi tips dan trik Cara edit video green screen di HP ini. Sebelumnya, jika kalian belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Masjid yes Studio dan bagi kalian jika video ini bermanfaat silahkan like dan share ke teman-teman kalian nah pada video ini Masjid yes pakai aplikasi Kinemaster Pro yaitu Kinemaster yang sudah diboot atau sudah ada pengubahannya oke okay, tanpa menunggu lama-lama mari kita coba sekarang juga kita klik tombol yang pesih, kemudian pilih aspek rasionya 16 banding 9 setelah itu klik media kemudian pilih gambarnya yang nanti jika tidak melatar atau tepungnya kalian bisa pilih kemudian klik centang kalau sudah setelah itu kalian bisa klik lapisan Kemudian pilih media. Nah di sini kalian masukkan video yang tampilan film screen kalian. Kemudian klik centang. Nah ukurannya kalian bisa sesuaikan mau diperbesar, diperkecil, atau letakkan posisinya kalian sesuaikan saja. Kemudian klik chroma. Nah nya diaktifkan. Kemudian kalian atur itu persenannya kalian bisa tarik-tarik bisa disamakan misalkan 50% dan 50% atau juga bisa kalian atur di kurva detailnya seperti itu jika dirasa sudah sesuai kalian klik centang. Dan berhubung ini gambarnya masih durasinya sedikit, kalian bisa atur juga. Kalian panjangkan dulu gambarnya dan bisa sesuai dengan video green screen-nya. disini nah, di sini kalian juga bisa memasukkan logo, memasukkan texton dan sebagainya. Selain itu kalian juga bisa atur posisi atau peletakannya, sesuaikan jika sudah, kemudian klik itu yang ekspor. Kalian pilih kualitasnya atau resolusinya mau yang seperti apa Kalo sudah klik export kemudian tunggu Oke okay. ini tadi video tips dan trik dari Mas Yas Cara edit video green screen Sekian dari Mas Yas Nantikan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Masjid Studio. Bye bye.